Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama channel youtube blind project channel youtube paling blind Indonesia Raya pada video kali ini kita akan belajar cara cepat membaca Al-Quran dengan metode bacaan langsung ya A, B, dan seterusnya tidak perlu diurai atau dieja seperti zaman dulu jadi cukup langsung dibaca a, b, dan seterusnya. Ya. Ini jadi eh, harus kita baca dengan pendek, yaitu satu ketukan aja. Mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. A sama dengan a. Silakan ditirukan. Oke, bagus. Kemudian aba Yuk ditirukan Bagus Lalu ba aba Betul aba Mm bagus ba -a -a. a a ba, ba a silakan ulangi a -aba. ba ba ba a, a a a, a, -a, -a. Baba-aba. Aba. Diikuti ya. Aba. Aba. Oke, kita ulang sekali lagi dari atas. Ingat, dibaca pendek. Langsung diurai, tidak perlu dieja. Jadi, untuk ketukan yang kedua Silahkan saudara-saudara ikuti saya ya yang pertama saya yang baca untuk yang kedua silahkan saudara-saudara membacanya a sama dengan a aba ba aba aba a Ba-a-a A-a-ba a -a Ba-ba-a a -ba, ba ba a ba a A-a-a -ba Ba-ba-ba aba aba aba nah seperti itu kita lanjut ke halaman berikutnya sama seperti tadi ya kita baca pendek-pendek satu ketukan jadi seperti ini bata bata gitu ya satu ketukan aja Silahkan diikuti Apa, ataba, tabaa, taaba, abata, bataa, ataba, taata. bata Baata Ataba tataa Abata Abata Oke, kita ulangi Biar lebih lancar Ingat, dibaca pendek Satu ketukan ya Jadi sesuai ketukan ini Tek, tek, gitu ya Oke, kita ulangi Jangan lupa diikuti Biar saudara-saudara juga Semakin lancar Bata Ataba Taba Taaba Abata Bata Ataba Taata Baata Ataba Tata'a Abata Abata Oke bagaimana? E, kita ulangi sekali lagi ya Biar makin lancar Sekarang tapi kita mulai yang e, Dari sini ke bawah Biar enggak hafalan nanti biar ngerti maksudnya ya. Karena antara ngerti dan hafal itu beda. Oke, kita ulangi. Bata ataba taaba bataa taata ataba abata tabaa Abata Ataba Baata Tata'a Abata Nah, jadi Untuk di halaman kedua ini Cukup sampai sekian Akan kita lanjut di halaman berikutnya cara membaca Al-Quran cepat di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh